Oke okay, video kali ini saya tunjukkan barang antik ya kawan-kawan. Mana tahu yang ada yang mau beli. Ini soalnya barang ini barangnya zaman dulu ya teman-teman. Ini barangnya gambar naga ya. Jadi buat teman-teman yang teman-teman ini barang antik ini kami jual. Mana tahu yang ada yang minat boleh juga dikunjungi di Sidikalang ya Sumatera Utara jadi setahu aku barang nanti ini sampai ratusan juta ya ini barangnya udah berapa ratusan tahun nih. yang mau minat boleh juga dicat chat langsung ya nah ini gambarnya gambar naga ya kawan-kawan Oke. Okay. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan bantu subscribe, like, comment, share, juah-juah.